anak muda ini bergelar pemuda Banitamim. Banitamim. Ya. Baik. Banitamim. Tolong ambilkan shield ke. Ah. Banitamim. Kita nak sebut ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur, K.A.I. Ringkasan bagi Johor Bahru. Ringkasan bagi Tanah Melayu. Tamim. Ta mim. Ta -mim. Tangkit ringkasan Tanah Melayu. Cami. Takkan aku nak tulis Tanah Melayu besar-besar. Cami. Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mona bahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan mereksan sebuah video Pemegang Panji Hitam Timur, Syekh Abu Zaki Asanggafuri Singapura ya guys ya as -Sanggafuri. Berarti dari Singapura ini ya Ini daripada Perindu Rasulullah S.A.W Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Siapakah pemegang Panji hitam timur Apakah Indonesia Dan juga Malaysia Ataupun bangsa Melayu Itu sendiri guys ya Jom kita tengok videonya guys Let's go Bani Tamin Benderanya berwarna hitam Dan pemegang bendiranya ialah seorang anak muda yang akan datang dari timur Datang dari timur Ya Kita nak ulang muka surat 20 Datang dari timur Datang dari timur Anak-anak muda datang dari timur Timur tu mana ya? Yaman pun timur, Mekah, Timur, Madinah Tapi ada timur lagi tak? Ada timur lagi India pun lagi timur lagi daripada Yaman Ada lagi timur lagi tak? Ada, kita pun timur Dan kita boleh dikatakan terpaling timur kita paling timur. Baik di, di, dan di antara kita ada lagi satu, Uzbekistan, Kazakhstan, apa tu lagi? Itu Taliban tu apa grup namanya? Afghanistan, semua tu di atas kita semua. Tu, tu, tu pun timur juga, tu timur juga. China pun timur. Afghanistan timur. Tetapi kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Kalau nak tengok geografi lah, kita terlebih timur. Dan dia timur tapi dia di atas. Nama tempat tu nama Asia Barat. Kita timur. Dan timur betul-betul timur. Di khatul istiwa. China pun timur. Tapi China timur laut. Kita timur sahaja. Timur semata. Kita timur sahaja. Ini kita Arab ya. Bukan kita bilang kitalah ni Bani Tamim. Bukan ya. Mengatakan kita pasti Bani Tamim tu pasti kita berdosa ya. Boleh dikatakan dosalah. Sebab kau mentakwil cakap Nabi tanpa... Tanpa belum faktanya. Tengok saja. Harap boleh. Mudah-mudahan kita. Oh. Tengok kok cocoknya macam kita. Jadi kita bersedia. Jadi kita bersedia. Boleh. Tapi mengatakan, pasti kita. Apakah pula Ay, boleh so paksa tak, Nabi ya. belah mempaksakan kita pula. Itu maksudnya ya. Uh. Tapi, kita nak tengok ada kemungkinannya ke uh. tidak. Jadi kita kena bersedia ya. Ada kemungkinan Allah bebas ya. Nak jadikan siapa pun Allah Ta'ala bebas ya. Zaman-zaman dahulu kala, Allah Ta'ala latih fulan jadi Nabi. Bebas tak? Nah, Na orang al nak jadikan pulau-pulau bebas tak? Al-Taklan nak jadikan kita ni bani tamim bebas tak? Could be, siap-sedia saja. Bukan kita bani tamim ya kita support itu bani tamim. Kita dah nak kita tahu ciri-cirinya. Ah, Timor kita Timor, China pun Timor. Tapi kita Timor yang Timor semata-mata Timor. Dan bahkan ada riwayat kita akan berperang dengan orang, -orang China pulanya. Ah, jadi mak maksudnya. Kalau tentang timur saja yang markahnya paling paling timorin siapa? Kita ya. Baik. Janggutnya tipis. Ah ada satu lagi. Janggutnya tipis warna kulitnya ada sedikit kekuning kuningan Kebanyakan orang kita kalau yang banyak yang gelap, banyak hitam legam ke banyak yang sawah matang. Sawah matang eh. Ya. Sawah matang tu ibarat mulut kalau tak tak ke sawah matang tu macam buah dah masak lah dah masak. Kalau belum masak sangat dia kuning lah. Kuning ya kuning ke kuning-kuningan. Kuning-kuningan tu bermakna kod B ke tu orang putih kalau sebut yellowish. Kod B, kod B yellowish tu apa tahu? Okay. Bukan ke yang kepandang ke tu putih ke kuningan Merah ke kuningan pun boleh juga. Uh. Coklat ke kuningan kan pun boleh juga. Okay. Sebab ke kuningan ha, kulitnya warnanya ke kuningan ada sedikit kuning, kuning sedikit kan makna ke kuning-kuningan. Ke kuningan putih ke kuningan Cina. Merah ke kuningan Warna lah warnanya. Huh? Apa? Apa? Brown ke kuning kuningan. Kalau brown ke hitam hitaman, brown gelap. Apakah? Brown ke kuning kuningan. Ada kuningannya juga tak? Dan brown tu warna tanah. Warna tanah tu memang warna aslinya. Ke kuning kuningan. Siapa agaknya? Dari kita ada ke kuning kuningannya juga tak? Ayah. Ada kuningannya. Ya. Baik. Kemudian satu lagi tu warna kuningnya. Lagi apa tahu? Janggutnya tipis. Ha. Sekarang lagi satu. Kita dengan Afghanistan janggutnya mana lagi tebal? <laughs> kita tengok janggut siapa lagi tebal. Tipis. Agak janggut kita ke janggut Afghanistan agaknya? Sekali pandang Malaysia. satu orang, tak tengok mukanya lah. Tengok janggutnya je. Orang tahu mana mana mana mana, mana Bani Jawi, <laughs> mana <laughs> Afghanistan. Tengok janggut pun sudah kenal. Janggutnya tipis. Allah Ini semua ada hadisnya ya. Semua Kehfahmi Tukil ini semua ada hadisnya. Tuan-tuan semaklah sendiri cari hadisnya ya. Apa? janggotnya tipis. Namanya Syuaib bin Saleh. Ah, wallahu alam kalau betul-betul nama tubuh badannya Syuaib bin Saleh, Syuaib bin Saleh lah dia. Ataupun kod di namanya memang Syuaib bin Saleh, tapi gelarnya selama ini namanya Martoyo bin Kartopo. Mungkin tak? Mungkin, mungkin ah. Ataupun namanya apa? Abdul Ghani bin Osman. Tetapi jiwanya jiwalah Nabi syu'aib dan bapaknya si Osman tu soleh orangnya syu'aib bin Jalil gelarnya kudbi tak itu nama kerohaniannya kudbi tentang nama ni kita jangan heran sangatlah tentang nama ni kudbi anybody oh nama kau kawan kita dari kecil oh nama kau Osman ya tak tahu aku nama kau dol tak tahu aku nama dia Osman betul tak ha, begitu ya tentang nama tu kita tak kita tak, tak apa boleh kita kita tengok nama boleh macam-macam oh, makna ya betul. Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Ta-Mim. Ta-Mim. Ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield ke. tu. Kena bangun. ah Bani Tamim. Kita nak sebut. Ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur. Ki'il. Ringkasan bagi Johor Bahru? Ringkasan bagi Tanah Melayu? Cah-mim Cah-mim Ringkasan Tanah Melayu Cah-mim Takkan aku nak tulis Tanah Melayu Besok-besok Cah-mim Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah Cah-mim apakah orang-orang Melayu? Wallahu a'lam. Tamim, lu namanya kok sama, namanya kok sama ya. Nama sama. Harus tak? Ya harus. Dan di situ kada disebut Dani Tamim satu, Bani Tamim orang Yaman. Yaman pun ada Tamim yang hmm. keluarga orang Muhammad apa? Tamimi. Tamimi itu semua ada Bani Tamim punya orang. Mungkin dia, mungkin dia. Kalau dia ya kita tolong. Kalau siapa pun kita tolong. Kalau kita kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan, bersedia, dengan persiapan ini. Ya, kita kena bersedia. Sedia macam mana? Rohaninya dulu. Sebab apa kita akan bersama Mahdi yang yang zuhud. Mahdi tu nanti dengan siapa lapornya? Nabi Isa, Nabi Isa punya zuhud, nabi paling zuhud, nabi paling tawaduk. Nabi Imam Mahdi sama Nabi Isa pe. Ha? Pe dekat dia dia, dia pe maka yang nak bersama dengan kedua ini kau kena agak-agak kau kena baca macam mana sifat nabi Isa kau kena baca macam mana sifat wali-wali baru kau cocok ah terus di persiapan pertama pedang keris pencak silat yes itu nanti tapi but, but not the main thing the main thing yes. kalau tidak nanti kalau belajar pencak silat kalau belajar keris dan pedang dan panah kau tapi tak ada rohani kau bahkan kau panah Pak Mahdi nanti betul kau perang dengan tentera Mahdi nanti sebab kau tak bersemak konsep dengan dia kau akan keluar dari barisan nanti ah jadi persiapan, baik ya. Jadi kena tengok, no namanya kok Bani Tahmim ya, kot sama ya. Dan dia mengetuai angkatan tenteranya yang akan menjadi tulang belakang kekuatannya. Ha, tentera Mahdi dan kekuatan tenteranya, betul ya. Mereka akan masuk, mereka akan masuk ikutnya. Sekarang kita tengok ya, kalau saya tengok kalau di Palestin itu semua itu sekarang lah ya. Di Mekah, boleh kita harapkan orang Arab jaga Mekah, Madinah tak? Tak boleh harap lah dia rosakkan lah dia jogetkan Mekah, Madinah lagi lah. Yang keliling-kelilingnya Arab yang lain pun senyap, tak boleh bersuara lah semua tu. Ha? Semuanya susah nak kita nak harapkan. Allah. Apa? Kalau di Palestin kita nak harapkan dah negeri Mekah sendiri dia buat joget, mekah Palestin dia heran. Pasal dia buat tak senonoh sebab orang berani buat kurang ajar dengan Palestine. Ha? Dan kalau orang Palestin sendiri pun rasanya dia tak kuasa nak meredikakan kota Palestin Sebab mereka sekarang dah dua per di bawah orang-orang kufar. Dan mereka comfortable di bawah sana. Mereka dikasih IC. Mereka dikasih passport. Mereka live so happily comfortably di sana. Mereka tak rasa we need to do anything. Dia dapat gaji bagus dengan passport dia. Mereka boleh pergi ke mana-mana sebagai passport bangsa itu. Ha? Kalau yang satu per pun payah dan susah dan begitu begini. Ha? Dan dia kalau dia nak lawan pun yang, yang dalam satu per tu itu kerana nak pertahankan tanah. Pasal nak tutup bela bapak dia kena bom. Pasal nak tutup bela apa abang dia kena tikam. Semua kita pergi sana, kita tengok begitu. Agak-agaknya kalau, dan pergi sana, di samping nak bela itu, tuntut ini itu semua, kena ada apa? Niat. Niat atau apa? Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan caranya kena betul. Cara betul apa? Di bawah imam. Di bawah imam. Agaknya kalau satu kaum yang pergi sana, kalau bangsa Bani Jawi kita pergi sana, agak-agaknya ada, ada apa ada ciri-ciri kita yang layak di sana? Kita pergi sana kerana nak rampas tanah? Kita pergi sana pasal nak klaim kebun kita balik? Kita pergi sana nak tutup bela atuk kita. Kita pergi sana kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Dan kita ikut prosedur siapa? Prosedur imam. Imam bawa kita pergi. Ada ciri-cirinya kita tu nampaknya menepati. Dan tanpa kita perasaan, sekarang orang Melayu kita ni menjadi tulang belakang umat Islam tu. Ada kita dengar pelarian Jawa pergi ke Syria. Ada kita dengar pelarian Melaka pergi ke pergi, pergi ke Iraq. Ada kita dengar. Tapi sebaliknya ada tak kita tengok pelarian mereka di negara kita. Betul. setiap tak lari sempat bikin restoran Arab lagi. Betul ya, betul betul sekali antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi di sini dititik titik tekankan ke kepada Melayu ya. Kalau kita lihat taknim itu artinya Melayu ya kan. Allahu Akbar. Banyak lagi ya kalau di KL tu ada restoran Arab, kedai Arab, pasar mini Arab, semua Arab, lah kayak Arab pulanya. Allah. Tambah kita sedar tahu kita ini mampu memelihara apa yang jadi Menjadi apa, penyelamat bagi kaum-kaum kita. Not only they can stay here, they, they can survive here. They can comfortably live here. Orang-orang Melayu kita, subhanallah. Pulang belakang, pulang belakang. Tak kena sedar ya Allah Ta yang atur ini ya. Baik. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka warnanya hitam. Kalau pergi tengok majlis-majlis maulid, majlis-majlis Haul, kebanyakannya pakai warna apa. Sebuah buka internet putih. sekarang. Haul, maulid semua. Pakaiannya warna apa? Putih. Putih. Dan pakaian, dia hadis Nabi kalau cakap satu, boleh jadi satu, uh, macam ayat Al-Qur'an. Ya ayat Tuhan amsul mutma'innah irji'ilah rabbiki radiyatan mardiyah. Hmm. Itu ketika mati. Fadkhuli fi badi wadukhuli janati itu di akhirat nanti. Itu dalam satu ayat. Ah. Macam hadis Nabi. Sebutkan pakaiannya putih, songkoknya hitam akainya putih dalam pergi majlis-majlis Malaysia gitu. Songkoknya hitam kalau berhari raya. Hari raya songkok apa? Hitam. Songkok kita tu songkok Melayu warnanya apa? Eh kok songkok hitam. Kita sebut songkok itu, songkok apa? Songkok kita, kita pergi raya kita pakai songkok Melayu tu kita pakai songkok apa? Song, kalau kalau orang Melayu kat depan dia pakai songkok. Oh, kita pakai kalau kita songkok hitam. aja tanpa sebut songkok aja ke kofia ke? Bayangan tak kita beda, apa? Hitam. Hitam ya songkok hitam kita kan songkok hitam dan, bila... dan di Indonesia juga guys songkok songkoknya hitam ya setahu saya dari kecil sampai sekarang tolong ambilkan songkokku itu berarti ya udah hitam mudah gitu beli songkok hitam lebih songkok kita saja hitamlah ah eh kok, macam banyak ya macam samanya ya cuma tak ada dan bangsanya tu pun sukanya makan pisang goreng dan kue koci itu aja tak ada sebutnya nampaknya apa nampaknya kok macam macam banyak ya kita punya. Dia banyak sedia, sedia. Ketiri, Allah bebas nak pilih lagi. siapa. Ingat kita Bani Jawi, Bani Tamim ni speitaire dalam dunia Islam. Mereka nak nak nak kacau Islam, mereka kacau negeri yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang perkasa-perkasa, yang garang-garang di timur tengah sana. Bani apa rantau kita boleh kebiarkan. Pak boleh ingatkan kita, kita macam tak ada kemana. Kau tahu kok kita survive, kita boleh mantap, kita lah speitaire dunia Islam. Speitaire kalau orang kalau nak hanyanya kereta dia dia cucuk tayar ke cucuk spare tayar Cucuk tayarlah dia cucuk tayar dia pancitkan tayar Spare tayar di mana di, di di luar ataupun tersembunyi Tersembunyi besar atau kecil Kecil ya orang nampak ke tak nampak Tapi kalau tayar bocor apa semua spare tayar keluar boleh bergerak tak Bergerak boleh bergerak ha boleh bergerak kita spare tayar ha maka mereka sempat kacau kita Cakoi kita, cengkam kita, konyah kita telan tak sempat, telan tak sempat, ha, begitu ya. Di malam hari bagi pendeta yang khusyuk beribadat pada Allah Taala, alhamdulillah masih ramai ya. Kalau, dinam, kalau di Jawa tu saya tak tahu ya. Kalau di Batu Pahat ni masih ramai. Kita dengar grup sini, grup, grup kaifulan sini, grup madrasah sini, grup pondok sini, kelantan tu mungkin juga ya, wallahu a'lam ya masih fatani itu masih mengamalkan tarikat dengan wirid dan dzikirnya dengan ibadahnya masih ramai yang yang ahli-ahli munajatnya kalau malam-malam hari semua dengan mauludannya semua itu kan malam semua ya betul betul di Jawa sendiri masih banyak selainnya kegiatan-kegiatan dzikir bersama ikan ya tahlil bersama dan lain sebagainya di Jawa itu masih ramai Ya masih ramai sekali, terutama istilahnya di Jawa Timur ya, Jawa Tengah juga banyak. Jawa Barat saya kurang tahu karena memang cuma Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu kan. Jawa Barat saya kurang tahu, tapi kalau Jakarta dan lain sebagainya masih banyak kajian-kajian. Masih banyak zikrullah, zikrullah di malam hari ya. Banyak orang berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT di malam hari. Masih banyak, masih banyak. Masuk malam semua tuh ya. Dan di siang hari seperti singa yang lapar kejar akan musuhnya ya. Allah. Maju ke depan, menyerang musuh dengan tidak mengenal arti takut dan mundur. Itu uh, selalu yang saya cakap lah ya, arti kenal takut dan mundur. Baik. Kerana arti, ada tiada kenal takut dan mundur, saya nak minta eja. Siapa pandai eja di sana? Kalau siapa boleh pandai eja, kawan-kawan ada yang di sana, cuba eja perkataan takut. Kita nak tengok kita betul ini ini punya itu tak? Cuba eja takut. Cuba eja takut. Tak. Eja takut. AJ takut? Tak. AJ takutlah. Eh takut pun nak AJ takut. AJ <laughs> takut. Apa takut. AJ? Maksudnya? Kalau AJ takut, T-A-K-U-T. Bukan. Salah. Itu bukan AJ takut. Bukan T-A-K-U-T. Habis tak alih kat bawah pun bukan. Kenapa? Ha. Takut tak boleh di AJ. Kerana perasaan, perasaan takut tidak ada dalam bangsa Melayu. Maka tidak boleh di AJ bagi bangsa itu. Oh Tak Takut tidak boleh di AJ. Ha? pasal tidak ada dalam ini bangsa maka tidak ada boleh diaja perkataan takut. Ah, Orang paksa kita macam. takut kau, takut. Eja takut. Keluarnya B E R A N I. Tu kita punya takut kalau mahu tahu. Itu kita punya takut. Ha? dipaksa lagi eja. Takut eja keluar G A S, -S A K G A S A. Berani. Ha, seperti singa yang lapar begitu ya. Allah, itu kita punya Takut. Ha, semalam baru saya tengok apa, dokumentari cerita Mak Janggut. Ha, Mak Janggut berani. Orang biasa saja, Orang betul. biasa. Tapi pertahankan syahid dia. Digantung oleh British. Mereka menyazlim. Nanti akan berlaku lebih zalim pada zaman Mak Janggut. Allah. Akan berlaku lebih zalim daripada zaman di Pondogoro. Akan zalim lebih daripada zaman Portugis masuk melokok. Dulu ya. Akan berlaku lebih itu semua. Kemudian akan berlaku gempa bumi. Yang akan menelan tentera Sufiani. Baik. Setelah mendengar pembakyatan Imam Mahdi di Makkah, seorang penguasa zalim di Syria yang dikenali sebagai namanya Sufiani. Tak tahu Sufiani itu siapa namanya Sufian ke? Nanti tidak akan jadi presiden namanya Sufian ke? Ataupun dia punya apa? Wallahu'alam. Semuanya ternyata kau tengoklah. Rupanya nama dia pun betullah. Kalau Nabi kalau cakap nanti kita tengok sama ada namanya ke, sifatnya ke, tapi sebutnya Nabi sebut Tentera Sufiani. Ataupun short form daripada grup-grup orang kan suka nama. Apa, nama apa itu, TT, apa tentera, TUDM, Tentera, T, U, D, tentera Udara Diraja hmm. Malaysia, something lah like that kan. Entah hmm. tentera apa, entah, Syrian, ke gitu gini, jadi ejaan Sufiani, Wallahu'alam. Kita pun tak tahu, macam Indonesia kan, dia punya angkatan perang pun apa, aparat lah ke apa semua. tu kan semua ada short form-short form. Mungkin, oh, Wallahu'alam. Okay. Tapi itu nama atau gelaran ataupun short form. Tapi itulah dia Sufiani. Nabi kita sebut dia Sufiani. Ya. Akan bergegas mengirim tenteranya ke Mekah untuk menumpaskan angkatan tentera Imam Mahdi. Apabila tentera Sufiani sampai ke satu tempat yang bernama Al-Baidaq, iaitu tempat antara berhampiran dengan kota Madinah Al Munawwarah tentera ini akan ditelan oleh bumi tiada seorang pun di antara mereka yang selamat kecuali seorang saja seorang dari mereka itu, kecuali dua orang saja seorang dari mereka itu akan kembali ke suria membawa khabar yang sedih nahas tentera itu kepada Sufyani dan satu lagi akan pergi ke Mekah membawa berita gembira kepada Imam Al Mahdi ya baik Maksudnya bukan bukan ke Mekah tau. And kita tengok cerita sini. ini ya. Gempa ya. Ini gempa bukan gempa ya. Bumi Merkah. Okeylah gempa lah maknanya. Ya. Bumi Merkah dalam mereka. Imam Mahdi diba'at di, di Mekah dalam Masjidil Haram. Kata Rasulullah dia akan diba'at oleh yang berba'at kepadanya berbaris-baris. Dan yang terpaksa berba'at kepadanya. Bermakna for some of them they got no choice. Sekarang ni, kita pandang situasinya. Masuk Mekah boleh masuk Semarang tak? Nak ada visa, nak ada permit, nak ada ha, apa ya. semua. Bermakna Mahdi dan dia punya pegawai-pegawainya masuk Mekah ya begitu. Mereka masuk Mekah ya begitu. Ha, masuk Mekah ya begitu. Macam kita juga. Boleh bawa pedang tak? tak. Boleh bawa mesin gun tak? Tak boleh. Sekotong empty handed macam kita, kosong tangan bawa. Kemudian dia boleh naik khotobah, dia boleh cakap, boleh syarah semua. Tak ada siapa boleh larang dia. Sekarang boleh tak orang naik sejarah Ismail ke, naik naik, naik, naik Mimbarya Khotbah, boleh tak? Tak boleh. Sekarang aja pun tak boleh. Apalagi zaman macam mana nanti. Tapi kalau zaman Mahathir boleh? Mana polisnya kok tak larang? Sama ada mereka tak boleh tak mampu larang kalau mereka ada ataupun ketika itu mereka pun dah tak ada lagi. Mereka dah sibuk joget ke, mereka sedang attend something tengah ada perang kat mana. Kan tengah TV ni tengah kecoh tau. Tengah perang, Mekah Madinah semua tengah kecoh, tumpah darah, semua dia krisi-krisi, ka'abah semua tu. Maka Mahdi naik. Jadi sama ada polisnya pun tengah-tengah kebingungan. Wallahualam, Allah udarish, Ataupun mereka ke kebisuan. tidak boleh. Tak boleh nak buat apa-apa. Mahdi naik. Lepas Mahdi naik, dia ada baik mereka tengok, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Mekah Madinah bukan dia punya. Allah punya. Sekarang Allah mewarisi balik semula, tercengang mereka, tercengang, pelengar muka mereka tengok semua. Ngawar semuanya itu mereka. Ya, ha. Maka Mahdi dengan tenteranya semua keluar nak menunjukkan Madinah, pusat pentadbiran mereka. Dalam nak menuju Madinah, mereka didatangi oleh satu pasukan dari arah Syam. Ini bukan Syria ya, Syam. Dari Syam. ya, Syam Syam tu mana termasuk Syria dalam Syam. Kalau kita sebut Syam lebih luas lagi, dari arah Syam. Dari arah Syam. Syam tu mana? Filistin, Syria, Jordan, itu so, sebahagian daripada itu semua sebahagian daripada Syam. Okay. Dan dari dalam situ ada tentera apa lagi? Ada negeri apa lagi? Di daerah situ, Filistin, Syria semua, ada tak satu grup satu trup yang suka jadi hero? Kalau ada apa-apa dia datang belakang tampil. We are the hero, we protect, we protect. Tentara apa itu agak-agaknya? The Big Brother. For the whole world. Siapa agaknya? Ada tak pengkalan mereka di situ? Di mana tu? Israel. Dalam Syam juga. Mereka akan datang. We would help you, we would help you. Kemudian, siapa yang kasih tahu sama mereka? Siapa yang komplain dengan mereka? Tolong, tolong. Ada orang sudah kacau masalah haram. We cannot do anything. Ah, eh? Tolong. Tak ramai pun sangat. Few hundred saja, tiga ratus lebih saja. Tak ramai. Orang-orang biasa saja pun. Eh? Tapi macam mana dia kok boleh kontrol begitu-begini Sekarang tengah tujuh Madinah, begini-begini Kok apa, pantauan kami Siapa yang pergi teleponkan mereka Siapa agaknya Ha? Saudi Saudi, kita dah nampak lah eh, Wahbi punya, dia yang, dia yang teleponkan Dia yang teleponkan, dia yang kasih tahu, dia reportkan Dia reportkan Kemudian dalam hadis ini, Siti Aisyah boleh tanya sama Nabi tau Semua kita tengok sinaronya, kita boleh nampak Main-pemain-pemain perananannya Siti Aisyah boleh tanya Rasulullah Ya Rasulullah, mereka ditelan bumi sekaligus 500 orang. Bagaimana kalau hari dekalangan mereka tu orang-orang yang masih beriman? Nabi mereka ditelan, mereka ditelan bumi sekaligus. Tetapi mereka dibangkitkan atas niat masing-masing. Bermana ada mukmin dalam situ? Siti Ansyah beli pandai pula. Siti Ansyah ni Kasyaf, ya isteri Nabi SAW Dia boleh tanya pula apa? Kalau ada mukmin dalam situ. Memang ada mukmin dalam situ. Kadang kita faham dia orang ni punya grup kalau nak nak, nak nak nak attack orang semua, dia sendiri tak. Kegiatan terhadap bersekutu kan. Nak serang Iraq semua dia kegiatan terhadap bersekutu kan ada daripada tentera Syria pun ada masuk, tentera ini pun ada masuk, ada mu'min minta, Yang mu'min, mereka sangka, mereka akan diberitahu oleh ketua mereka, kita akan nak menyelamatkan Masjidil Haram dari teroris yang sedang nak tawan. Sekarang mereka tengah nak kacau Masjid Nabawi, Masjid Nabi pula. Kalau sebagai tentera mu'min, orang beriman, semangat tak nak semangat, pergi semangat, nak semangat, bela? Semangat! Dia tak tahu yang diserang Mahdi rupanya ditelan yang terakhir bangkit di ya Allah aku tak tahu ya Allah mati-mati aku ingatkan Mahdi eh, aku ingatkan orang kafir ya Allah aku akan orang jahat siapa ke siapa ke begitu ya ah maka aku datang nak demi Kaabahmu ya Allah tapi rupanya yang aku serang tu Mahdi aku ditelan bumi ampun ya Allah aku tak tahu ampun Imam Mahdi antara bicara dia lain ha, jadi apa kita nak tengok siapa yang terkaku siapa yang komplain siapa yang datang siapa-siapa yang ditelan bumi dan siapa akan dibangkit nanti yang melakhir nanti. Semuanya dah ada peranan-peranannya. Kita dah boleh baca semuanya begitu ya. Semuanya dah oh, baca semua akibat. begitu ya. Mereka tidak akan selesa dengan Imam Mahdi punya pentadbiran. Ha, nanti kita akan tengok berikutnya lagi. Akan gempa lagi sekali sebutnya ya. Apa. Ketika tu ahli Mahdi dah keluar pentadbiran dia. Mereka cannot do anything. Senanglah. Abi. Macam mana kekuatan dia ke? Allah senanglah nak jatuhkan. Peran Allah tu jatuh sekelip mata tenggelamlah. Out apa apa kaum uh -huh. samud dan kaum ad, habis skrip mata lah Allah Taala hapuskan ini kan pula sekali saudi saja dia tengah joget-joget, jugi jugi mati semua. Wallahualam senang Allah Taala kalau nak, nak nak hapuskan mereka semua. Dia ke tengah kecuh mereka, dia do anything. Nanti kemudian Mahdi ambil alih pucuk pimpinan. Bila Mahdi ambil alih pucuk pimpinan Allah Tengok kasih senang saja tengok Taliban masuk senang berapa hari saja boleh masuk balik semula kan. Ha. Itu semua gambaran kita boleh tengok nanti macam mana. Azna. Dan bila masuk orang dia sendiri tak suka kan. Jangan dia tak suka pasal nak pindah pergi Amerika lagi apa. Kau tengok yang tak suka tu siapa semua tu. Yang rebang rambut semua tu. Yang pakai necktie tai bersangkut tengkok tu, tu semua tu semua tu. Tak suka. Padahal yang tadbir orang berserban dia tak suka pula. Itu, itu negeri dia lah punya pasal ya. Tapi kita tengok bermakna orang lagi suka orang karfir tadbir daripada orang Islam tadbir. Nanti zaman Mahdi ya gitu. Dia tak suka. Bondong-bondong dia keluar daripada Mekah Madinah as refugee, nak minta tolong, ha, nak pergi, dia kompol di mana lah, dia riak ke di mana tu, ha, nak minta tolong, macam mana gitu. Itu ketika Nabi bilang gempa, Mekah dan Madinah gempa memuntahkan orang-orang munafiknya. Mekah dan Madinah memuntahkan. Muntah tu, jadi gempa, betul-betul real gempa, ataupun gempa jiwanya. Kalau sebagaimana disebutkan, apa kisahnya, Abdul Abdul Jufri mengatakan gempa jiwanya. Gempa jiwanya, tak kerasan semua. Alamak kita di bawah ini semua. Tak boleh kelab malam lagi, tak boleh apa semua gitu. macam mana, strik ni apa semua. Sementara ni kita keluar dulu, kita nanti kita mas masuk balik. Don't worry, kita keluar balik. Dia keluar, dapatkan gerjal. Na'udzubillah, ya. Dia tak selesa bawa Mahathir. Dia keluar nanti. Keluar. Keluarlah situ memang bagus, biar kita yang akan tatbir Mekah Madinah nanti. Umat-umat, apa daripada? Ahli sunnah wal jamaah. Ketika itu kalau disuruh bang, masihlah haram. Jangan takut, ha? wahai saudara-saudara sekalian. Bang, mah di toleh kanan toleh kiri kan dia nak suruh siapa dia suruh siapa macam kita kan dalam kuliah-kuliah kan tuan-tuan guru nak suruh siapa bang dia tu nak tengok bang dah masuk waktu. Ha, kalau dia tengok tunjuk kita jangan aku, aku. buat awak tengok kanan kiri kau-kau sudah bang jangan mengada-ngada. Aku dia ya, dia ya, ya. tunjuk kau jangan mengada -ngada. terus gitulah. Ha, ha. tu kau bang. Allahu akbar Allahu akbar. Bang, di Masjidil Haram orang kita bang. Saya tengok orang siapa apa amin imamnya, Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi tengah keluar. Aku pergi settlekan sana. Kau ganti. Tengok siapa di kanan kita. Ah. Dia minta. Siapa? Bagilah. Ustaz Saleh ke? Ustaz Zainuddin ke? Ustaz Abu Zainuri ke? Ustaz siapa ke daripada orang bangsa kita yang sendiri Imam Mahdi tunjuk kau tampil. Jangan tak mau. Billahi Taala bawa tak kisah. Kalau dia Mahdi tunjuk kau tampil. Kau kan tengok dari siapa siapa? Pak Haji. Tampil. Tampil dia Imam jadi imam, jadi Bilal masih haram Jadi pegang oleh Sidhan Imam Hadi ha? Dia suruh permanent, dia permanent Tak ada permanent, sementara Sementara tengah mengatur apa, Sementara, ia sementara, temporary Semuanya tu, akan ditadbir ketika tu Semua kena sanggup, tak tahu satu orang Dia awak tolong kesatkan itu Kalau awak punya ni siapa ni, bekas menteri Awak kesat, yang tak kesat Kalau Mahdi yang dah suruh kau buat, tak buat tu derhaka Dengan dia tu, Berha derhaka dengan Rasulullah Derhaka dengan Rasulullah tu, derhaka dengan Allah ha? Dia khalifahnya tu ada khalifah yang wajib beri permaitian kepadanya. Ha, tak boleh tidak. Allahumma salli Allah. Saya Muhammad. Okey guys, itulah tadi penyampaian daripada Syekh Abu Zaki As Sanggafuri ya guys ya. Allahu Akbar Ta Mim. Uff, shock guys, asli shock banget. Ketika istilahnya apa yang disampaikan memang kita tidak bisa istilahnya mengkultuskan seperti itu akan tetapi kita memang harus istilahnya apa kata Syekh tadi terima seperti itu harus siap macam itu apabila Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk bangsa Melayu seperti itu guys ya Allahu Akbar ya Allah merinding guys asli merinding Terus apa yang kita sudah siapkan sekarang ini apakah rohani kita sudah siap Kata Syekh tadi, siapkan rohani. Memang betul, ya kan? Ilmu silat, ilmu keris, dan lain sebagainya itu juga penting, tapi tidak kalah penting, ya, yaitu rohani kita, ketakwaan kita, jiwa kita, dekatnya jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuatlah kita. Meskipun kita tidak punya senjata, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan "kun", maka semua bisa terjadi dengan hendaknya, Allah Allahu Akbar. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Saya tidak bisa komen banyak-banyak. Yang penting ini aduh wawasan dan pengetahuan kita gitu sangat banyak sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Zaki ini, guys. Allahu Akbar, tak kuatlah saya nak nak cakap apa ya kan. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Apakah yang akan terjadi nanti? Wallahu alam bisawak. Komen ke bawah. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearrange.